You got a friend in me hey, what's up, bro? apa kabar semuanya Halo Mabro Kali ini Oh, coba bakalan mau pake M16, karena M16 Sudah rilis nih Mabro ya Perk yang buat full auto nya M16 ini kan senyata burst Mabro Nasa sekarang tuh bisa breee Nih ya, nembak ya Pokoknya mantep banget sih Mabro ya nah Kalian jangan lupa pokoknya ya, kerjain misinya Di events, terus seasonal Dan nih, oke okay. Tuh Kalian bisa cek ya ma Bro, Hoce sudah selesai sih Jadi Hoce tidak bisa menjelaskan misi-misi apa saja Yang penting kalian lihat aja nih di checklist-checklist ini Tapi kalian nanti sih gambarnya akan bintang dulu ma Bro, Untuk kalian yang belum ngerjain ya Ini khusus pemula kalian harus tahu cara mengerjakan misi di CWODM Karena sangat penting sekali biar kalian tidak ketinggalan ya events events dari CWODM ini ma Bro ya Nah ini juga ada nih Tapi Hoce nggak kerjain sih karena ya Oce tidak butuh bro. Oce cuma butuh Berks nya ini ya biar jadi full auto nih, M16 nya cuy ya wuuuh, bisa beredet beredet bro. let's go, kita ke training mode dulu bro kali ya kita bandingin nih, M16 burst sama M16 full auto lebih bagus mana kira-kira ya yo, let's go, Oce sudah di, di dalam training mode nya bro. dan ini Ocha sudah bawa 2 lockout ya, satunya full auto Tapi ini mau bro, cuman firetnya ya tidak secepat bersih. karena tapi kalau M16 burst langsung derrut gitu kan? Firetnya tidak diminum gitu. Jadi mereka kalian worth it mana? Jadi sih lebih sekali ya. Kayak lebih pasti aja gitu ya pelurunya masuk mau bro. Kalau misalnya burst itu ada, ya change miss-nya lebih besar ya. Cuma kalian dengan aimnya sangat pro Yang bisa memakai senjata burst sama bro Karena nggak semua orang suka dan nggak semua orang bisa gitu. eee... Kalau soal damage dia range ini 28 Sama harusnya ya yeah. 28 32 kalau kena kepala 39 malah ya kepala kepala ke atas. Hmm, ya, murah kalian lebih worth it Bro. Sama-sama bagus, oce jadi bingung Bro ya. Tapi Ocha udah nyoba nih ya karena Ocha grinding tadi, sekalian Ocha tes baru dikasih review ke kalian. kayaknya sih, pula Ocha lebih better ya. Tapi kan M16 itu dari dulu burst ya, dikenal senjata ada burst. Kenapa tiba-tiba jadi Full auto itu kan M4 banget gitu kan. oke oke kayak langsung aja kita main kreng ke cuy. Aku juga mau mburu. Kita pernah dapat Summit ya. Kayak gak cocok aja gitu loh ya. Iya gak cocok sih. MCP pakai di Summit. Coba aja sih. Sigo sigo sigo sigo. Sini farm cuy. Kita pakai daripada karakter main bola. enggak bro. Kenapa ada bom tiba-tiba? Yes, kita jago juga menyelamatkan. Eh, yes, coba bro. Cek ikut aja sih, weh dapet lagi Yang kayak gini bro Nice, sir. nice. Sir. Oh, juga loh Uh, ini lumayan sekali ya lumayan sih mantap mabrik Duh, ada yang pakai misi juga mau bro. Wah. Oke ah, ya. oke. Luar. Tiga orang langsung mau, Bro. Mana musuhnya? Woo! The best. Mabrino cari kill banyak sih, tapi kok kok orang kalah ya? Mungkin karena route-nya kali ya. Mungkin sih Ada di belakang ber. Apa ada yang spawn belakang? Ini ngotot ada, cuma Asem, tuh matinya M65 lagi loh. Wah, Enggak ya, tahu itu yang terus atau yang auto ya? Kita enggak tahu, harus tolong-tolong kali sinyalannya ya. Hmm. Sakit itu. Di sini ada orang. Jangan lupa set up. Di sini ada orang. Dense spawn. Ya, yeah, teman kita yang spawn. Sangat disayangkan sekali. Nice. Sudah kesokal nih. ini disayangkan sekali, Bang, Bro. Hmm. F**k it lo hey. NICE NICE mau Wow, wow hek. Ya. Yeah. Nanti kali bro. ini juga enteng loh. Menurut ya. banyak, laporannya. 40. Banyak ini. banyak lagi ini. Ocea ini pakai peluru yang paling banyak 40-an ya. Kalau salah oh, 40 lebih. Itu 48 tuh. salah lagi. Memang no, benar. Keren gitu sih. Baguslah ini ya. I'm successful auto. Best. Ya jadi ini Mabru Tishminatu Gunsmith nya Mabru ya. Jadi antaranya pake Integral suppressor Sebelumnya kayaknya pake Monolipid deh Mabru. Kayaknya tapi ini lebih worth it. Karena ya ini sudah termasuk barrel. Serta muzzle nih Mabru ya. Habis itu pake No Stop. Ya Wildfire, always serta tactical 48 round extra magazine. Ini gak cocok buat kalian yang gak pake Giro Mabru. Karena recoilnya tuh ke atas-atas Mabru ya. Jadi, kalian ini ya bakal kesusahan, jadi harus nahan pakai jempol untuk kalian nge pakai Giro atau kalian mainin Giro kalian untuk. Kalian yang HP-nya ada giro, jadi gue bawahin, ya? Kayak nahan aim aja ya, nahan aim senjata, mau ya? Cuman ini lebih berasa menurut Ocha. Jadi ya, sekarang tadi seperti itu, tapi jika kalian gak mau nih ya, gak mau senjata kalian tuh, recoil nya yang ganti aja, mau berenot, mau no stok aja. Di jangan no stok sih ya, yang diganti itu integral, integral boleh kalian pake Marsman. Setelah itu lasernya kalian boleh ganti ke muzzle monolith suppressor Itu secara roce ya Karena apa-apa sekarang serba monolith Kalau nggak kalian ya Nggak harus monolith sih intinya supresor lah udah mau berkenal jitu aja nonton video kali ini mau bermakasih sudah menonton jangan lupa share video ini ke teman kalian jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya ma bro terus kalian yang pengen beli akun ini langsung aja follow instagram jebelin ya ma bro untuk kalian yang bosan sama akun kalian karena skin kalian yang membosankan itu di sana ada banyak sekali pilihan tetap kalian ingin dibantu pusarnya ke legendary ma karena ini masih awal season. Atau kalian pengen greening game langsung aja Follow instagram Add kita .in, langsung di greening cepat Cepet banget pokoknya oke okay? Ya yeah, See you ma bro Yaudah udah semuanya See you next